Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, sahabat. Salam satu hobi, salam budidaya. Sebelumnya, saya minta maaf ya, saya lama tidak membuat konten sahabatnya, yaitu konten tentang ikanilah. Itu dikarenakan adanya kesibukan yang lain terkait dengan pekerjaan saya, sahabat. Oke, sahabat, di dalam video ini saya akan sedikit mengulas karena ada beberapa sahabat-sahabat kita yang masih gagal dalam melakukan budidaya ikan nila di sistem RAS. Sebenarnya di sistem ini sangat mudah sekali, sahabatnya, dan sangat cocok apabila digunakan untuk sahabat-sahabat temulah yang ingin belajar berbudidaya akan tetapi ada beberapa sahabat-sahabat kita yang masih saja mengeluh dengan adanya persoalan-persoalan yang sering sahabat temui di dalam berbudidaya ikan atau memelihara ikan apa yang seharusnya kita perhatikan terlebih dahulu yaitu air sahabat ya Akan tetapi air yang bagaimana itu air yang sehat Air yang sesuai dengan kebutuhan untuk ikan-ikan yang kita pelihara Atau yang kita budidaya Setelah itu posisi atau kondisi kolam Sebaiknya sahabat menempatkan atau membuat kolam itu eh, Di tempat yang bisa terkena cukup sinar matahari Dan apabila penempatan atau juga posisi kolam sudah sesuai kriteria Seperti apa yang saya maksud tinggal pengadaan peralatan Yaitu water pump Sebab di dalam sistem RAS ini water pump adalah alat yang paling utama Sebagai sumber aerasi sekaligus untuk menyirkulasi airnya Yang tentu saja harus disesuaikan dengan debit atau volume air yang ada di kolam sahabat. Dan ada beberapa sahabat kita yang mengeluh tentang kemunculan lumut yang berlebihan. Itu disebabkan karena kolam sahabat terkena terik matahari yang berlebihan. Jadi apabila kondisi kolam sahabat seperti itu berlumut, sahabat harus juga menggunakan paranet untuk melindungi air yang ada di kolam sahabat agar terjaga kestabilan suhunya. Oke sahabat itu adalah cara saya untuk menjaga serta merawat airnya agar tetap terjaga kesehatannya. Seperti apa yang tampak di video ini sahabat bahwa untuk kolam ini sudah satu bulan lebih tidak pernah saya ganti air maupun saya bersihkan filter-filternya. Akan tetapi untuk airnya ini masih dalam keadaan yang sangat sehat. Akan tetapi untuk air yang ada di kolam ini nanti akan saya kurangi sahabat. Sebab sudah saatnya ikan-ikan yang ada di kolam ini saya panen. Yang kebetulan juga ada seseorang yang ingin memborong ikan-ikan ini. Yang saya pergerakan itu ada kurang lebihnya 150 kilo. Karena untuk ikan yang ada di kolam ini 600 ekor. Apabila 600 ekor dibagi 4 itu mendapatkan 150 kilo. Apabila dalam 1 kilonya itu berisi 4 ekor ikan sahabat. Demikian tadi beberapa cara saya untuk menjaga airnya agar tetap terjaga kesehatannya. Karena air adalah elemen yang sangat penting bagi kehidupan ikan-ikan yang kita pelihara atau yang kita budidaya. Yang tentu saja apabila air itu terjaga kesehatannya, ikan-ikannya pun akan bertumbuh dengan sehat. Yang tentu saja akan lebih mempercepat pertumbuhannya Selain konsisten dalam pemberian pakannya sahabat Demikian sahabat mudah-mudahan ini bisa bermanfaat Bisa membantu sekaligus bisa menghibur Ada kurang lebihnya saya mohon maaf Untuk sahabat-sahabatku yang baru saja bergabung di channel ini Bantu di subscribe, like, serta di komen dan bunyikan pula tanda loncengnya agar saya semakin bersemangat lagi untuk berbagi-bagi ilmu, berbagi pengalaman baik di dalam saya berbonsai, berbudidaya ikan dan ada kalanya pula sahabat saya mengubah tentang destinasi wisata yang ada di desa Sidomulyo, kecamatan Ngadirejo, kabupaten Pasitan, Jawa Timur, Indonesia. Oke sahabat, terima kasih sudah menonton ketemu lagi dalam video-video saya yang selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh